Hai teman-teman semuanya, saya Sari Sugondo, saya adalah seorang uh, praktisi komunikasi dan kehumasan, saya juga adalah seorang profesional konsultan juga di bidang komunikasi dan kehumasan. Saya memulai karir awalnya sebagai communication officer di Bank Bali, kemudian saya jumping ke uh, dunia media. Saya pernah bekerja di radio, di tracks FM atau dulu dikenal sebagai MTV Sky FM, kemudian di Hard Rock FM. Dan akhirnya mencicipi karir di uh, stasiun TV nasional RCTI. Setelah itu, kemudian saya tertarik dengan dunia konsultan. Saya pindah ke multinational company uh, namanya uh, Golin Harris Weber-Shenwick, uh, grup dari McCann. Dan setelah tujuh tahun berkarir di sana, saya terinspirasi untuk membuka firma saya sendiri. Dan jadilah di tahun 2014 saya mendirikan ID.com, uh, firma kebanggaan saya dan fokus kepada uh, bisnis konsultasi, komunikasi, dan kehumasan. Saat ini saya aktif sebagai pengajar di Act Living Academy dan inilah seri public relations saya bersama Act Living Academy dan Great Edu.